perawatan kucing persia kucing persia adalah salah satu ras kucing yang populer di seluruh dunia karena kecantikan kepribadiannya yang ramah dan bulu yang tebal dan lembut namun untuk mempertahankan penampilan dan kesehatannya yang indah perawatan kucing persia harus dilakukan secara rutin berikut adalah beberapa tips perawatan kucing persia yang dapat membantu memastikan kesehatannya selalu terjaga Menjaga kebersihan bulu, bulu kucing persia yang panjang dan tebal membutuhkan perawatan yang ekstra ketat. Anda harus menyikat bulu kucing persia Anda setidaknya sekali sehari untuk mencegah rambutnya yang panjang dan rapat mengalami kerusakan atau terjebak oleh kotoran atau kusut. Selain itu, ketika mencuci kucing persia, gunakan sampo khusus kucing yang diformulasikan untuk menjaga kulit dan bulu mereka. Membersihkan area mata dan telinga, area sekitar mata dan telinga kucing persia rentan terhadap masalah kesehatan seperti infeksi atau iritasi, sehingga Anda harus secara teratur membersihkan area ini. Anda dapat membersihkan area mata kucing dengan kapas atau kain lembut yang dibasahi dengan air hangat, dan gunakan kapas yang bersih untuk setiap mata. Area telinga juga dapat dibersihkan dengan kapas atau tisu yang dibasahi dengan air hangat dan cairan pembersih telinga kucing yang disetujui oleh dokter hewan. Menjaga kesehatan gigi dan gusi, kesehatan gigi dan gusi juga sangat penting untuk kucing Persia. Anda harus memberi makan kucing Anda dengan makanan kucing berkualitas dan juga memberi mereka mainan untuk menggosok gigi mereka. Selain itu, gunakan sikat gigi kucing yang lembut dan pasta gigi kucing yang dirancang khusus untuk menghilangkan plak dan tartar pada gigi mereka. Menjaga kesehatan kulit dan kuku, kucing persia perlu perawatan kuku dan kulit yang teratur. Anda harus memotong kuku kucing persia setiap dua minggu sekali untuk mencegah kuku tumbuh terlalu panjang dan melengkung. Selain itu, Anda juga perlu memeriksa kulit kucing Persia untuk melihat adanya luka, kerak atau perubahan lainnya pada kulitnya yang dapat menjadi tanda masalah kesehatan. Anda bisa mengajaknya ke dokter hewan jika melihat adanya tanda-tanda tersebut. Memberi makan kucing dengan makanan berkualitas, makanan berkualitas sangat penting untuk kesehatan kucing Persia. Pastikan bahwa makanan kucing Persia Anda mengandung semua nutrisi yang mereka butuhkan, seperti protein, karbohidrat, dan lemak seimbang. Selain itu, jangan memberi makanan kucing persia dengan makanan manusia atau makanan yang tidak cocok untuk kucing karena bisa membahayakan kesehatannya. Pertahankan kesehatannya. Selain tips yang telah disebutkan di atas, berikut beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan, Mencukur bulu kucing Persia Bulu kucing Persia yang panjang dan tebal dapat membuatnya merasa tidak nyaman, terutama saat musim panas tiba. Oleh karena itu, Anda bisa mencukur bulu kucing Persia untuk mengurangi ketebalan bulunya. Namun, pastikan untuk menggunakan gunting dan alat cukur yang aman untuk kucing dan memperhatikan teknik pencukuran yang benar. Rutin membawa kucing ke dokter hewan Rutin membawa kucing persia ke dokter hewan adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan kesehatannya selalu terjaga. Dokter hewan dapat memberikan vaksin, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan memberikan saran mengenai perawatan kucing persia Anda. Memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, kucing persia membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pastikan bahwa lingkungan kucing persia Anda bersih, aman dari bahaya, dan memberikan tempat yang nyaman untuk tidur dan bermain. Memberikan perhatian dan kasih sayang, seperti halnya semua hewan peliharaan, kucing persia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Luangkan waktu untuk bermain, berbicara, dan memeluk kucing persia Anda setiap hari. Hal ini dapat membantu memperkuat ikatan antara Anda dan kucing persia Anda, serta memastikan kesehatan mental dan emosionalnya. Demikianlah beberapa tips perawatan kucing Persia yang dapat membantu memastikan kesehatannya selalu terjaga. Dengan perawatan yang tepat, kucing Persia Anda akan tampil cantik dan sehat sepanjang waktu.